satu dua tiga hmm. Mata, ini maca ini ini ini ini ini ini ini banyak nih gusik hmm teker kopi durian maknyos <laughs> <tuk> makan matang dong. Ini mana, nih, kok. Hmm? ya. Mantap. Ini nih. Hmm belengan enggak aku, ngelamat, hmmm...suremputnya hmmm...ayok ganti gantian yuk, suremput yuk, yuk yuk yuk, We, yuk toh, Yola, mas, Durene. baju nih baju, Durene. Durene. baju <laughs> ayo, yuk, aku ya gagal ayo, nih Banyun nih, nggak nih, kita nggak tahu alasan air begitu om. Banyun lagi. nih Bisa di sini hmm. hey, Ini, oh, <tuk> <tuk> Hei, Cikolak. Cikolak. Ya, mana, mana, mana, mana. Ayo, ayo, ayo. wis Jadi engko mulai ini mulainya nanti dari saya. Ah, ayo aku ini, Pak. saya kesini. Disini. Disini kesana -kesana gitu ya. Tegar ini, ayo karo nih. Oke, mau nyantol. Satu, ayo. dua, tiga. Hmm. mata itu Kini, Ini Ini. Oh, yo keren kita ngaruang ini oh, Kebuk <tuk> cepet Kita coba suka aku aku suka. banget banget ya Ayo, <tuk> Ayo. <tuk> Ayo. Well. Well, Ayo. Well, guys, kita berdua guys ya ngiler ngiler aku aku aku nih, Aku deloknya kowe kenapa? langsung Nah, Yuk, Hmm. Hmm. nah ini kalau letak hahaha hahaha terus, shabileti. mantap guys mantap ini gak lagi ya. <tik> tapi temenku kemana ini <tik> kakak guys anu tepar tepar guys, kakangnya sepeta par tepar, enyang juga nih guys. ini namanya kopi duren, eh, uh, teler guys teler, teman-teman udah pada teler. Oke okay, guys, thank you buat kalian yang sudah menyaksikan kita makan duren dengan Kopi untuk selanjutnya Requestnya ditunggu komen di video ya Oke komen di bawah ini guys Komen video bahwa kalian request apa Buat saya makan selanjutnya guys Oke thank you Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Cabe